Orang ketiga saya coba pakai pesan yang berbeda, ternyata berhasil teman-teman. Berhasil, tetapi dia tidak. Uh... Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Al Ismasi di video kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya di dunia telepati. Kapan sih saya mengenal tentang telepati? Di mana saya belajar tentang telepati? Kapan saya belajar tentang telepati? Sama siapa saya belajar tentang telepati? Dan Berapa lama saya belajar tentang telepati? Teman-teman Saya langsung saja membahas tentang Kapan sih saya mengenal tentang telepati? Saya kenal tentang telepati itu kurang lebih tahun 2009 Waktu saya masih di Makassar di Sulawesi Selatan Di situ saya pertama kali Tahu tentang ternyata ada komunikasi seperti ini Cara menyampaikan pesan kepada seseorang Melalui alam bawah sadar Ternyata bagus juga ya Kita bisa sampaikan pesan kepada seseorang Melalui alam bawah sadar Di saat itu saya tertarik Tapi belum pelajari Saya sudah tertarik Tetapi ya gitulah. Beberapa bulan kemudian baru saya coba untuk pelajari, coba untuk mendalami tentang bagaimana sih cara kita melakukan telepati. Bagaimana cara kita mengirim pesan kepada seseorang melalui alam bawah sadar. Saya coba pelajari tentang telepati melalui internet, teman-teman. Internet dari Google. Beberapa artikel yang saya lihat, saya pelajari, saya masih sedikit paham lah teman-teman banyak enggak pahamnya hanya sedikit paham karena memang pembahasan tentang telepati di saat itu cukup luar biasa rumit bagi saya karena pelajari tentang alam bawah sadar sesuatu yang tidak terlihat bagaimana cara kirim pesan kepada seseorang yang mana pesan itu kita hanya membayangkan itu menurut saya agak sedikit aneh tidak meyakinkan dan saya pelajari dari internet, semuanya saya pelajari dari internet Tidak dari orang, tidak secara langsung dengan orangnya Hanya artikel yang orang itu posting di internet Saya pelajari dan pertama kali saya coba tentang telepati dan berhasil Tadinya saya tidak yakin Tidak yakin karena memang kok bisa ya kita sampaikan pesan kepada seseorang Melalui alam bawah sadar Pesan itu tidak terlihat, orangnya jauh Kok bisa pas saya lakukan pertama kali, dan alhamdulillah berhasil, karena memang saya fokus. Kayaknya teman-teman, untuk pelajari tentang fokus, saya belajar tentang fokus. Sebenarnya sudah lama dari saya masih sekolah, saya belajar tentang fokus karena di sekolah dulu saya kan sempat ikut uh, bela diri, pencak silat. Di mana situ kita? sering lakukan meditasi kurang lebih seperti itu dan di disaat itu saya sudah paham sedikit tentang bagaimana cara kita gampang fokus jadi untuk lakukan telepati itu agak sedikit mudah menurut saya untuk fokusnya saya coba pertama kali berhasil orang yang saya telepati itu lakukan sesuai dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya gambarkan di pikiran saya dia lakukan itu, kalau nggak salah, uh, saya pernah cari di salah satu video. Kalau nggak salah, saya pertama kali lakukan, tuh, kali lakukan, dan di saat itu saya mulai sedikit yakin, sedikit yakin tentang ternyata bisa juga, ya, telepati yang uh, dimaksud. Ternyata bisa juga uh, cara kita menyampaikan pesan kepada seseorang melalui alam bawah sadar, cara kita mempengaruhi seseorang, merubah keinginan seseorang melalui alam bawah sadar. Saya sudah mulai yakin, tetapi saya masih pelajari terus pelajari terus karena memang e, untuk pelajari tentang telepati ini kadang agak sedikit bingung bahasa bahasanya agak sedikit tinggi tentang e, alam bawah sadar, alfa, theta. Saya agak sedikit bingung teman-teman terus terang e, kok bisa ya bisa bisa kita sampaikan pesan melalui Alam bawah sadar orangnya cukup jauh Dan eh, orangnya tidak terlihat Dan berhasil Tetapi teman-teman Dikali kedua saya coba Pada orang yang berbeda Dikali kedua saya coba pada orang yang berbeda Dan hasilnya gagal Gagal teman-teman Padahal saya gunakan dengan pesan yang sama Pada orang yang berbeda Hasilnya gagal Orang ketiga hasilnya gagal Orang berbeda lagi Pesannya sama Saya yang tadinya yakin Sekarang udah mulai Tidak yakin Udah mulai Keyakinannya udah mulai luntur tentang telepati ini. Saya pelajari lagi Pelajari lagi di internet dari artikel-artikel Karena memang di saat itu saya hanya Apa-apa Google Semua Google yang terbaik Sampai sekarang ya kalau sekarang kan lebih banyak uh, belajar selain Google kan di YouTube juga Di saat itu YouTube belum terlalu uh, populer lah kalau gitu Untuk masalah tips entry atau lain-lain gitu kan Saya pelajari dari uh, Google artikel-artikel saya pelajari lagi Dan saya coba ganti pesan itu Tadi kan sudah tiga orang ini yang pertama berhasil, kedua ketiga gagal tapi pakai pesan yang sama. Saya coba lakukan dengan pesan yang berbeda pada orang kedua, eh, orang ketiga. Orang ketiga saya coba pakai pesan yang berbeda, ternyata berhasil, teman-teman. Berhasil, tetapi dia tidak uh, sepenuhnya mirip dengan pesan yang saya kirim. Cuman responnya ke saya itu agak lumayan, teman-teman, agak lumayan, tetapi tidak seperti Pas dengan pesan yang saya kirim, seperti yang pertama, saya bilang ini jangan-jangan eh, kebetulan dan kebetulan. Tetapi saya coba untuk target berikutnya, pakai pesan yang kedua tadi yang saya impor. Hasilnya sama, persis dengan eh, 8-80% lah, mirip dengan apa yang saya pikirkan di saat saya lakukan direpati, seperti pesan itu. Situ saya mulai yakin lagi, teman-teman. Inilah proses dimana saya nggak ya, yakin, yakin, ragu-ragu, ragu-ragu, yakin, gitu teman-teman. Saya coba terus, coba terus, dan di saat ini saya mulai berpikir bahwa oh ternyata kalau orang ini pesan kayak gini nggak bisa, saya coba ganti pesan, ganti pesan, dan gitu terus. Kalau nggak bisa ganti pesan, kalau nggak bisa ganti pesan dan hasilnya lumayan sudah mulai berhasil berhasil meskipun ada beberapa yang uh, sering tidak berhasil juga teman-teman bahkan tidak ada reaksi sama sekali saya nggak tahu uh, di saat itu karena apa nggak ada reaksi sama sekali dan saya mulai ragu lagi teman-teman gitu terus teman-teman saya pelajari saya dalami tentang telepati itu rata-rata kebanyakan dari uh, Artikel yang ada di Google orang lebih seperti itu Dan kalau ditanya sama siapa Dan berapa lama saya belajar tentang telepati Kalau mau dibilang sampai sekarang Saya belajar tentang telepati Sama siapa? Sama semua orang yang membahas tentang telepati Di Youtube saat ini Banyak yang membahas tentang telepati Dan hampir semua videonya saya nonton Hampir semua pembahasan tentang telepati yang mereka bahas saya nonton. Karena kenapa? Saya pengen tahu terus tentang telepati menurut mereka seperti apa dan saya coba pelajari dari mereka juga, teman-teman. Seperti itu. Jadi begitu teman-teman, saya belajar tentang telepati, tahu tentang telepati itu sekitar 2009. Belajar dari internet, sama siapa saja saya belajar. Sama semua channel yang bahas tentang telepati, saya belajar dari mereka semua. Kurang lebih seperti itu, dan saya harap untuk teman-teman semua bisa belajar tentang telepati di mana saja, di video saya atau video teman-teman yang bahas juga tentang telepati. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil, yang sudah DM saya, sudah berhasil, uh, saya cuma minta jangan lupa berdoa. Karena memang yang menentukan itu Tuhan Telepati ini hanyalah perantara Dan untuk teman-teman yang belum berhasil Jangan lupa berdoa Yang menentukan telepati berhasil atau tidak ini Tuhan Telepati ini hanyalah perantara teman-teman Kurang lebih seperti itu Dan saya harap yang belum berhasil Semoga berhasil asalkan jangan lupa berdoa jangan lupa pelajari telepati itu di channel-channel yang lain yang membahas tentang telepati cari yang mana yang lebih mudah menurut teman-teman dan pelajari tentang e, cara yang termudah seperti apa lakukan cara yang menurut teman-teman mudah kurang lebih seperti itu oh iya teman-teman kenapa akhir-akhir ini agak lama saya buat posting videonya karena memang saya coba untuk cari contoh-contoh yang sederhana agar teman-teman semua paham tentang uh, setiap poin dari telepati teman-teman. Jadi saya coba untuk cari setiap poin-poin itu contoh-contoh yang sederhana seperti apa agar teman-teman semua lebih paham. Jadi teman-teman bisa bersabar. Dan semoga secepatnya saya akan bahas tentang poin-poin selanjutnya. Oke teman-teman itulah cerita saya dan harapan saya teman-teman semua yang melakukan telepati semoga berhasil. Uh, jangan lupa berdoa telepati hanyalah perantara. Dan teman-teman semua video berikutnya saya akan bahas tentang pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar. Dan berikutnya lagi saya akan bahas tentang poin-poin selanjutnya. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Al Masih. Bye.